di dunia musik tuh banyak orang yang kita kira hidupnya benar, gitu. tapi ternyata enggak. Saya sendiri juga sempat hidup ngaco banget. Teman -teman keras tuh hal yang sehari-hari. Kenapa? Karena ya saya gampang dapetnya. Saya nggak perlu bayar, saya nggak perlu keluar uang. Saya main di tempat mana orang seneng, orang bukan botol. Kalau ditanya parah-parah, saya pulang nggak sadar. Saya manggung nggak sadar. Dulu saya main reguler di sebuah klub di Jakarta. Saya manggung saat ketiga saya nggak sadar saya lagi benar. Saya nggak inget saya main lagu apa. Terus saya bangun saya udah di rumah. saya Oke okay, mobil gua aman nggak ya ngecek mobil oh nggak ada yang penyok. Oke okay, berarti semalam mujiz Saya habis pelayanan muji tuhan nangis nangis nyembah worship segala macem. Besokannya berapa hari kemudian ketemu teman-teman, wah, oh, nongkrong nongkrong buka minuman buka botol minum aku. Jadi itu bukan itu bukan sesuatu yang uh, aneh gitu dan di dunia musik itu bukan sesuatu yang aneh. Juga dalam hati tuh udah ada dorongan, saya pengen tubah gitu. Saya pengen tahu ini saya jadi orang yang lebih baik. Memang momentum paling gilanya memang itu saya ada di Malang. Berangkat ke Malang, kita main, satu memang tiba-tiba semua orang yang ada di situ nangis dan saya dengar suara gitu. Lu turun, lu taruh bass tuh. doain orang yang ada di sebelah situ. Saya taruh bass, saya turun, saya doain anak-anak. Dia nangis, Situ saya sadar bahwa ternyata bukan tampilan di luar yang Tuhan pentingin, tapi apa yang ada di dalam kita gitu. yang kayak gini yang pasti ngaco, bisa pakai entah kenapa semuanya diangkat sama Tuhan gitu aja gitu. sekarang saya ngebayangin bayangin minum aja udah dulu udah, udah, udah mual pengen muntah di sini ngomonginnya itu udah kayak ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya yang saya nggak perlu itu di luar juga gitu. Gak ada yang tahu juga tadi kan saya jawab kalau kita masih struggling ada satu trik yang paling gampang kalau lu tahu lu datang ke pergaulan itu bakal rusak, lu lari, udah ada yang lain. Sampai lu kuat, baru lu balik ke situ lagi. Karena kita juga tahu pergaulan yang mulut rusak baik. Saya bisa ada di kelompok saya main. Minuman kerasa ada di mana-mana, saya bisa dapat gratis. Tapi balik lagi, karena Tuhan baik, rasa sukanya diambil, saya memutuskan untuk nggak mau hidup kayak gitu lagi. Saya mau dimanapun saya berada, beri yang di gereja, beri yang di panggung anak sekolah, di panggung. Pap di panggung Jazz Festival itu beri yang sama dan bersyukur banget. Saya pernah berada di posisi kayak dulu, walaupun sekarang saya masih banyak kurangnya, tapi minimal saya menuju arah yang jauh lebih baik. Gitu. Saya beri luhur ini aku dan sebuah cerita.